Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi yaitu tentang konsep ekonomi. Dimana materinya ini mencakup kebutuhan, eh, kelangkaan, dan juga masalah pokok ekonomi. Baik langsung saja yang pertama itu kebutuhan. Kebutuhan itu adalah suatu barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Yang dimana eh, ketika kebutuhan tidak dipenuhi maka akan terjadi suatu kematian. Pasti perbedaannya kebutuhan dan keinginan. Jadi, kebutuhan ini sifatnya primer atau sifatnya pokok. Ketika kebutuhan tidak dipenuhi, maka akan terjadi suatu kematian. Sedangkan keinginan, jika pun tidak dipenuhi, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, kebutuhan itu sendiri dibedakan menjadi empat jenis. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitasnya. Kebutuhan menurut intensitasnya dibedakan lagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kebutuhan primer sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang sangat-sangat pokok di mana kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling awal daripada kebutuhan-kebutuhan lainnya Yang mencakup kebutuhan primer ini ada eh, sandang, pangan, papan atau makanan, pakaian, dan rumah Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder Kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer Contohnya seperti Sepeda dan lain sebagainya Dan yang terakhir ada kebutuhan tersier Nah kebutuhan tersier ini Kebutuhan berupa barang-barang mewah Contohnya seperti jam tangan Mobil dan perhiasan lainnya Yang kedua itu ada Kebutuhan menurut sifatnya Kebutuhan menurut sifatnya ini Ada dua Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani Nah kebutuhan jasmani Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan Fisik kita, dengan badan kita Contohnya yaitu berolahraga Kemudian yang kedua kebutuhan rohani Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan rohani kita, dengan kejiwaan kita Contohnya beribadah dan rekreasi Kemudian yang ketiga ada kebutuhan menurut subjeknya Kebutuhan menurut subjeknya dibagi menjadi dua Yang pertama ada kebutuhan individu dan yang kedua kebutuhan kelompok Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh individualisme atau oleh perorangan Contohnya, petani membutuhkan cangkul untuk mencangkul Murid membutuhkan alat tulis untuk menulis Nah, yang kedua itu ada kebutuhan kelompok atau kebutuhan orang banyak Kebutuhan kelompok ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan oleh banyak orang Atau lebih dari satu dua orang Contohnya seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan Gedung dan jalan raya Nah yang terakhir Ada kebutuhan menurut waktunya Kebutuhan menurut waktunya ada dua Yang pertama kebutuhan sekarang Dan kebutuhan masa depan Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan Yang memang benar-benar dibutuhkan sekarang Contohnya ketika kita sakit Kita membutuhkan obat Tidak mungkin kita sakit sekarang Kemudian kita minum obat seminggu kemudian Nah untuk kebutuhan Tuhan masa depan atau kebutuhan yang akan datang Yaitu kebutuhan yang dipenuhi sekarang Tetapi bisa dirasakan di masa depan Contohnya tabungan Kita menabung mulai dari hari ini Setiap hari kita menabung Tetapi tabungan ini kita gunakan untuk masa yang akan datang Entah itu untuk diri kita sendiri Maupun untuk anak-anak kita ke depannya Materi selanjutnya yaitu tentang kelangkaan Kelangkaan adalah jumlah barang yang diminta lebih dari jumlah barang yang ditawarkan atau dalam arti luas itu kelangkaan adalah kesenjangan ketika kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya dengan alat pemuas kebutuhan yang sangat terbatas nah upaya untuk mengatasi kelangkaan ini itu dapat diatasi dengan beberapa cara yang pertama yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana hidup sederhana Terus yang terakhir itu mengelola keuangan secara efisien Selain itu, orang-orang kreatif juga bisa mengambil peluang dari setiap kejadian Nah, contohnya orang kreatif ini mengambil eh, peluang untuk berwirausaha Dalam berwirausaha pun, orang-orang kreatif harus memperhatikan masalah-masalah pokok ekonomi modern Dimana masalah pokok ekonomi modern ini terdiri dari what, how, dan for world. what What itu artinya apa? Jadi maksudnya Apa sih barang yang akan diproduksi Atau apa sih barang yang akan dijual Kita mengambil sampel yaitu jualan mie ayam Nah untuk buat ini Jawabannya adalah mie ayam Kemudian yang kedua how Bagaimana Bagaimana sih cara atau metode yang digunakan Untuk membuat mie ayam ini Apa tujuannya Tujuannya itu supaya menghasilkan uh, Suatu mie ayam Yang berkualitas Dengan harga yang terjangkau setelah ditemukan metode-metodenya, kemudian yang terakhir itu adalah porwom Porwom ini untuk siapa? Jadi untuk siapa mie ayam ini dijual? Apa untuk semua kalangan? Atau hanya untuk remaja? Atau balita Jawabannya adalah mie ayam ini dikonsumsi oleh semua orang kecuali balita Karena mie ayam tidak diperbolehkan untuk balita Nah itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari mata pelajaran ekonomi ini, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.